I'm Welcome, welcome welcome welcome ya bosku balik lagi ya bosku bareng mamang komoroso channel ya boy seperti biasa kita akan membagikan sedikit trik dan tips gacor bermain sweetbon aja again gitu boy. dengan modal receh tentunya boy dan dengan modal-modal santuy gitu boy kali aja dengan pola-pola terbaru dari mamang akan membuahkan hasil yang sangat spektakuler ya besti dan diusahakan main game slot itu menggunakan duit bebas ya boy jangan sampai kalian menggunakan duit berasa apalagi duit orang tua ya cu karena akan sangat beresiko ya besti pokoknya jangan sampai lah ya. dan game slot ini juga sangat beresiko tentunya buat kalian semua yang belum 18 tahun ke atas jangan coba-coba ya bestku game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian ya cu memang kesini hanya sebatas hiburan aja dan berbagi pengalaman gitu cuy yang mau ngikutin silahkan, yang tidak juga tidak maksa gitu, boy. Karena memang sehari-hari mencari rokok di sini ya, pasti pokoknya termantap dah, pokoknya ya, boy. Pokoknya simak terus pola dari memang ya, boy. Jangan skip skip video ini karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler pola polanya, pasti. Ya, salam juga dari memang, salam sensasional senter,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 Turn my shadow to the sun rays and you